Roy Jekonia Isoka Wurangian, mantan vokalis band rock Bumerang yang berdarah Manado. Ia lahir pada tanggal 8 November tahun 1969 di Sidoarjo, Jawa Timur. Roy bergabung dengan Bumerang pada tahun 1992 saat masih bernama Los Angeles, menggantikan Ino Daon dan Ari Lasso yang hengkang. Roy berperan besar dalam kesuksesan Bumerang yang telah merilis 8 album bersama Bumerang. Namun pada 2010 dia memutuskan untuk hengkang dari bumerang dengan alasan perbedaan prinsip di antara personil.